Sama rakyat pelakota tuang yang disalah lihat ya. mau aku wow aku enggak aku wow belum tahu dia yang mana babi ini belinya aja makan babi nggak tahu <coughs> hmm? ah, spesial untuk buli itu <coughs> tonjeng tuh dia mance Kebianjang penji ketawang dulu, angkat yang hitam itu siri galal. Dia awak tentera bilo bulan 2022 mungkin soalnya. Hm, 2022 leh. Ini kita review satu ekor bulldog yang belum tahu yang mana babi, yang mana manusia. dia biasanya sukanya patok manusia ini, guys. Ya, bukan patok babi, ya. buker tapi takut sama babi ya hai hey, gonggong dulu gonggong gonggong -gong dulu hai hey. <laughs> gonggong dulu yoi <laughs> ini baru ya baru saya beli kemarin belum tahu yang mana babi dia ini tinggal <coughs> <coughs> kalong Iyo, ana semoga anggo. Yo, Di lapar ya. Iyo. Duanya Ada pe, abang. Tak adu dek, guys. Tak nak kanjang, tak bawa kadek. Tak mahu ni. Payah dek jauh, boleh jangan jauh, nak